Hari ini kita pengen ngebahas beberapa aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan dan kebetulan belum mampu melakukan pembayaran. Dan hari ini sedang bertanya-tanya, apakah aplikasi ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak, atau mungkin sedang bertanya-tanya apakah aplikasi ini sudah legal OJK atau tidak. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan terkait tentang aplikasi pinjol yang akan kita tuntaskan pada video kali ini. Oke, okay, baik. Hari ini siapa yang menggunakan aplikasi? Ada modal, nah. Kita pengen ngebahas tentang aplikasi ada modal ini dan kebetulan hari ini sedang keterlambatan dengan alasan belum mampu untuk melakukan pembayaran dan totalnya ada. Yuk kita cek ini dia aplikasi ada modal. Oke ini dia aplikasi ada modal dan kita pengen tunjukin dulu keterlambatan kita di sini. Dan kalian bisa melihat tagihan saya di situ. Nah tertotal menjadi 6 juta rupiah. Lumayan besar ya di tengah badai kesulitan perekonomian hari ini. Dan apakah aplikasi ada modal ini sudah legal OJK atau tidak bang? Banyak banget pertanyaan yang seperti itu. Jawabannya sudah. Aplikasi ada modal sudah terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi ada modal sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum Jadi kita masih punya kesempatan untuk melakukan yang ngumpul-ngumpul uang lah Buat bisa melunasi semua hutang-hutang yang hari ini Sudah menjadi beban pikiran kita Dan apakah aplikasi ada modal akan melakukan penyebaran data Ketika kita belum mampu melakukan pembayaran Jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi pinjol yang sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Jadi nggak sebar data, belum punya debt kolektor lapangan dan aplikasi ada modal ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Oke lanjut, untuk di aplikasi yang selanjutnya adalah aplikasi apa ya kita pengen ngebahas dulu aplikasi rupiah cepat sepertinya Ada yang pakai ya, aplikasi rupiah cepat dan mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran Nah kita akan kupas tuntas pada video kali ini Oke ini dia aplikasi rupiah cepat Dan di situ kalian bisa melihat ada tagihan yang belum dibayarkan sebesar 723.201 rupiah dan pertanyaannya apakah aplikasi rupiah cepat ini sudah terdaftar dan berizin di OJK nggak sih bang? Jawabannya sudah, aplikasi rupiah cepat sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Dan apakah aplikasi rupiah cepat memiliki debt collector lapangan? Banyak banget ya pertanyaan yang seperti itu Jawabannya belum Aplikasi rupiah cepat belum memiliki debt collector lapangan jadi satu pertanyaan sudah terjawab sudah. Dan apakah aplikasi rupiah cepat akan meneror? Ya? Apakah mereka akan melakukan penyebaran data, Apakah mereka akan mengganggu semua kontak-kontak yang ada di handphone kita? Itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi pinjol yang sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Jadi udah cukup jelas Jadi nggak perlu khawatir lagi Apabila nanti memang salah satu dari aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah terdaftar dan berizin di OJK ini melakukan pelanggaran Maka segera laporkan kemana bang? Kepada pihak OJK di kontak layanan WhatsApp OJK, kalian tinggal searching aja bagaimana cara melaporkan aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sedang melakukan pelanggaran. Kalian juga bisa melakukan pengaduan kepada pihak AFP, asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia. Caranya bagaimana, Bang? Kalian bisa ya, mengirimkan ke DM Instagram AFP. Kalian bisa searching dulu ya, yang namanya asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia. Oke, itu untuk di dua aplikasinya. Lanjut, kita pengen ngebahas apa lagi ya, kira-kira. Oke kita pengen cek dulu nah mungkin untuk di aplikasi kredit pintar Soalnya aplikasi kredit pintar ini udah cukup lumayan senior ya Kredit pintar ini juga salah satu aplikasi pinjol yang lumayan cukup raksasa Yang kemarin katanya sempat digosipin uh, mau tutup Dan ternyata sampai dengan detik ini aplikasi kredit pintar masih tetap ya berjalan seperti biasanya sih karena mereka ini punya modal yang lebih dari 25 miliar guys. Nah ini dia aplikasi kredit pintar. Banyak ya yang memakai aplikasi kredit pintar ini dan kita pengen tunjukin dulu tagihannya. Ini dia. Sudah ada 1.200.000 rupiah dan ini terlambat lebih dari 365 hari. Bang kok bisa ya jumlahnya sampai dengan dua ratus ya pertanyaan itu banyak yang masuk ke kita. Jadi pada video kali ini aku pengen ngasih tahu ya Bahwasannya aplikasi pinjol yang sudah terdaftar dan berizin di OJK itu tidak boleh ya membebankan biaya denda dan bunga. Ya, tidak boleh membebankan biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Nah, seperti pada kasus di aplikasi Kredit Pintar ini. Jadi, ini jumlahnya tertotal menjadi satu juta dua ya. Sebenarnya, pinjaman di awalnya berapa sih itu ya, Bang? Sekitar enam ratus rupiah. Dan ini sudah tertotal menjadi satu juta dua Artinya, sudah ada kelipatan ya dari 600.000 menjadi satu juta dua Apakah itu masih boleh? Apakah itu masih sah? Apakah itu tidak melanggar hukum? Jawabannya tidak ya. Dan OJK sudah mengingatkan kepada seluruh aplikasi pinjol legal OJK itu untuk tidak membebankan biaya denda dan bunga lebih dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi satu juta dua karena pinjaman pokok awalnya itu enam ratus maka ketika ditambahkan kelipatannya menjadi satu juta dua Nah pertanyaannya ya apakah aplikasi kredit pintar ini sudah legal OJK ya? Ada tentu dong ya aplikasi pinjol. Dari kredit pintar ini sudah terdaftar dan berizin di OJK Dan apakah debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar ini sudah ada atau belum? Banyak yang bertanya-tanya seperti itu Kemarin ya setahun yang lalu itu cukup banyak uh, debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar Dan gak tahu kayaknya belakangan ini cukup jarang lah didengarkan adanya debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar ini Gak tahu kenapa ya mungkin ada beberapa Perubahan-perubahan strategi di perusahaan mereka ya sehingga mereka merubah cara menagih mereka Nah apakah aplikasi kredit pintar ini akan melakukan penyebaran data jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi pinjol yang sudah terdaftar dan berizin di OJK jadi udah cukup jelas ya guys untuk debt collectornya nanti kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini apakah sudah ketemu atau belum ya dan beberapa waktu terakhir ini sih masih cukup jarang itu untuk di aplikasi kredit pinta kita pengen lanjut lagi untuk di aplikasi apa ya ayo siapa yang mau request kita pengen jelasin dulu untuk di aplikasi tadi udah ini juga udah dan kita coba pengen tunjukin untuk di aplikasi bantu saku ya ini di aplikasi bantu saku dan kita pengen lihat tagihannya nah di situ sudah ada ya status persanannya itu total tagihannya itu menjadi satu juta rupiah kok bisa bang satu juta delapan ratus iyalah karena memang jumlah pinjaman pokok di awal itu ratus ribu rupiah Dan sekarang sudah menjadi kelipatan ratus. Itu boleh ya Jadi yang tidak boleh itu Ketika jumlah biaya denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Dan apakah aplikasi Bantu Bantusaku sudah memiliki Debt kolektor lapangan atau tidak? Jawabannya belum Aplikasi Bantu Bantusaku belum memiliki Debt kolektor lapangan Jadi kita masih punya kesempatan Buat ngumpulin uang Lalu membayar semua hutang-hutang jelas untuk di aplikasi Bantu Saku. Untuk tab Kolektor belum ada ya masih aman dan ini sudah legal OJK memiliki status terdaftar dan berizin. Dan mereka tidak boleh ya, tidak boleh melakukan penyebaran data Mengganggu semua kontak-kontak yang ada di handphone kita Apabila hal itu memang terjadi Segera laporkan kepada pihak OJK, AFI dan pihak kepolisian terdekat di kota kalian Nah bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan empat aplikasi yang tadi kita jelaskan Kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah video ini Oke jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh